Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Rilm Mutaqin Yaitu channel resmi Remaja Masjid Al-Mutaqin Semoga sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Dan tetap dalam keadaan sehat Amin amin. Kali ini saya akan berbagi tutorial nabukul pukulan naikan lanang yang mana pada tutorial sebelumnya sudah saya bagikan bagaimana cara memukul hatroh al banjari dasar lanang bagi sahabat yang ketinggalan tutorialnya bisa klik link di atas naikan ini digunakan saat perpindahan dari solo ke gur atau bisa dikatakan dari hati ke jawab namun sebelum lanjut bagi sahabat yang belum subscribe silahkan di subscribe ya tidak ketinggalan tutorial-tutorial berikutnya bagi sahabat yang sudah subscribe semoga dilancarkan rezekinya dan diberi keberkahan juga dimudahkan segala urusannya amin amin ya robbal oke langsung saja pada Dan jika digabung, rumusnya seperti ini. Dan jika dipraktekkan, kulannya seperti ini. Naik.